kita ngomonginnya terkait Corona, terkait 4.0 lagi hot-hotnya. Nah kenapa sih sangat relevan dengan 4.0 ini? Nanti kita bahas itu juga. Current state of psychometric. Psychometric itu gimana sih? Mungkin Bapak Ibu yang di udah sangat familiar dengan psychometric. Untuk yang belum nanti kita akan cari tahu di sini. Lalu online and paper pencil test, nanti boleh silahkan ditanya, nanti kami akan bantu menjawabnya dari sisi apa sih bedanya sama paper and pencil based test lalu know your measurement tools, konsep behind-nya, tools-nya pakai apa? lalu kita open discussion aja. Untuk sementara saya mau izin semuanya kita mute biar nanti kita bisa fokus. Nanti setelahnya kita bisa open untuk yang mau bertanya, kita bisa open untuk voice-nya. Oke, kita lanjut ya. Jadi perkenalkan nama saya Victor Osman. Saya di sini sebagai founder dan CEO dari Trimaction. Saya sudah 10 tahun lebih experience mulai dari saya pertama di Singapura, lalu di Australia, saya balik ke Indonesia-Asia, pulp paper, saya pegang SAP. Jadi background saya ke IT sebenarnya, IT dan bisnis, sampai akhirnya saya di Astra International, saya belajar banyak di Astra International, termasuk culture perusahaan itu sangat amazing banget, yang semoga nanti ada waktu ter tentu kita bisa bagikan untuk Bapak-Ibu sekalian. Sampai akhirnya build bisnis. Jadi saya lebih masuk ke dalam jewelry bisnis. Lalu ada satu poin, dipikir oh kayaknya seru juga ya pengen belajar dengan pak hairul tanjung akhirnya saya masuk ke media bisnis di sana belajar banyak kita lihat pergerakan di mana kita pernah mengadakan fair bapak ibu mungkin bapak ibu juga sering dengan jopher job fair di saat itu entah bagaimana kisahnya saya tersentuh tersentuhnya maksudnya wah itu tahun 2016 2015 2016 Kok di tahun 2015 2016 masih ada seperti ini ya di mana si pencari kerja masih harus datang berdesak-desakan, lalu panas-panasan mengantri, dan antri-antri submit CV. kalau waktu itu dibilangnya, kita sebutnya mau mengarah digital, tapi nggak digital-digital amat. Karena apa? Karena masih pakai Excel Farts. Saya pikir, kenapa seperti itu ya? Gimana caranya kita bisa mempermudah? Kita berpikir dengan keras sehingga cerita nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih lengkap lagi adalah demension demension tadinya memang lebih ke training provider karena saya senang di bidang personal development jadi saya master NLP, clinical mm hipnoterapis, -hmm. masuk firewalking kalau nanti ada ada yang mau kita jalan-jalan di atas api bareng silahkan dan semuanya by logic jadi nomis this I love data jadi kita speak by data lebih enak kita nggak ada justify kita nggak ada excuse kita nggak ada blaming Akhirnya, tercipta dream action dan melihat market butuh dream talent. Jadi, kalau Bapak-Ibu berpikir nanti di akhir kita akan jualan, kita akan ayo beli, no, no, no, no. Kita tidak akan berjualan awalnya. Kita kasih semua aksesnya gratis, free. Nanti, kalau mau diupgrade upgrade ya itu pilihan Bapak-Ibu. Karena sudah tahu, sudah merasakan yang terbaik. Karena ini, betul-betul kita mau charity, kita mau free. Jadi, silahkan di-share. Mungkin ada yang belum sempat mendaftar atau telat dapat linknya silahkan nanti boleh di-share bisa dibagikan karena tujuan kita mau berbagi jadi itu dia kenapa ada talent kita mempermudah kok saya selama membangun bisnis kok ada orang lain yang cocok sama kita ya kok dia personality bagus kok kayaknya orangnya bagus IQ-nya jalan banget tapi kok ternyata pas dikerja nggak cocok? nah itu jawaban-jawaban itu yang kita bisa jawab dengan data nanti saya akan undang Pak Sakti yang memang betul-betul memfokuskan diri di area tersebut. Psikologi, tidak hanya psikologi, tapi psikolog, dan psikolog di I.O. Psikologis, Industrial Organization Psychologist. Oke, itu dia kisahnya. Ya, saya ke Garuda, sempat bangun sistemnya, dan good newsnya memang, kalau cerita sedikit COVID, Dream Action, kita mau bawa Dream Talent kemarin, sebenarnya akhir bulan, ini udah Mei, nggak berasa ya. Akhir bulan Maret, berarti Maret sampai awal April, kita itu terpilih oleh pemerintah, jadi melakukan kurasi perusahaan-perusahaan yang bisa mewakili Indonesia. Dan kita terpilih satu dari tujuh perusahaan untuk mewakili Indonesia ke kaca internasional. Di South by Southwest. Itu tech trade yang terbesar di, kalau ngomong dunia, yes juga, tapi di US sudah pasti. Ada Elon Musk di sana, kita bareng-bareng Instagram, TikTok, Facebook dan semua-semuanya. Apple juga ada di situ. Tadi mau launching tapi things happen. Corona terjadi kita nggak ada yang tahu. Inilah yang terjadi. Tapi itu background dari Dream Action tuh apa sih? Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita powered by Dream Action, jadi ada bahasanya ada pesan sponsornya nih Bapak Ibu. nih. Kita play dulu. Boleh dari dia di play kan. Ini sedikit gambaran Dream Talent itu apa sih? Suaranya bisa terdengar? Oke, okay, Bapak Ibu. Oh, nggak, nggak kedengeran. Oke, okay, no problem. Uh, berarti kita skip aja. Nanti untuk linknya nanti kita kita bisa bagikan. Okay. Jadi how it works dari Dream Talent karena ini sponsor, jadi kita mesti informasikan dulu dan saya pastikan ini informasi sangat berguna bermanfaat. Karena setelah sekian lama kita develop, kita baru mau launching sekarang yang akan memudahkan semuanya, baik penyedia kerja dan mencari kerja. Jadi HR HR yang sudah menggunakan kita itu lebih mudah pada saat melaporkan ke manajemen dan HR bisa jadi strategic business partner. Tercapai cita-cita kita semua. Saya menganggap semua hadir di sini dengan background dari HR itu yang terpenting, yang amazing. Oke, okay. discover, dan ujungnya hire. Kita masuk ke pedaulan materinya industri. 4.0 khususnya di COVID, ini affecting semua industri. Mau kalau di retail, yang mau-mau tutup, semua tutup, makanya prihatin sekali banyak terjadinya PHK, banyak terjadinya macam-macam, ya yeah, that's happened. Itu yang tidak bisa kita gitu lakukan, yang penting, kita tetap berdoa, bersyukur, kita jauhkan dari justify, excuse, blaming. gak nyari alasan, gak menyalah-nyalahan, tapi apa sih yang bisa kita lakukan lebih ke sana. Kalau tadi di grup WhatsApp, semoga semuanya udah masuk ke dalam grup WhatsApp, saya banyak sharing untuk biasanya banyak tuh rekan-rekan yang masih mencari kerjaan, dipikirkan masuk ke grup HRD bisa dapat kerjaan sebenarnya enggak. Kita mudahkan untuk rekan-rekan saat ini mencari kerja, nanti ada grupnya sendiri untuk job seeker ya, biar nanti kita bantu betul-betul mengkurasi biar lebih amazing lagi. So karena mengcover dari banyaknya industri digital transformation ini menjadikan membawa sebuah tantangan dan juga opportunity, khususnya termasuk di HR dan pada khususnya lagi rekrutmen. Jadi rekrutmen ini sangat-sangat penting. Gimana kita datengin orang dari dalam keluar Itu yang penting. Itu yang mau kita bahas hari ini di rekrutmen 101, 101 dengan fokusnya di online assessment. Nah ini ya, yang saya juga sempat share, kalau yang sempat terima informasinya, bagaimana PHK dan pekerjaan dirumahkan tembus 2,8 juta. Bapak-Ibu ini baru tanggal 13 belas tanggal 13 kemarin, 13 April. Sekarang udah Mei. Jadi, pasti sudah banyak bertambah. mana kita bisa sama-sama berdiskusi sama HR. Karena saya lucu deh, banyak grup-grup HR yang di awal tiba-tiba sengaja -tiba bikin grup sendiri, tujuannya biar bisa menjual produknya. Boleh aja, silahkan aja selama memberikan manfaat. Tapi kadang-kadang juga, ada beberapa kadang admin-adminnya juga berlaku yang kurang pantas. Baru kemarin saya share, ini free, saya nggak promosikan. Oke, kata-kata c o, -O k nggak cukup itu dia record di voice note. Kalau ada yang kenal, itu inisialnya d -O tuh. Saya rasa bukan problem di perusahaannya, tapi ini orang-orangnya. Padahal seharusnya seperti matahari yang bisa menyinari semuanya. Jadi maksud saya kita sebagai orang HR, kita menjadi tolak ukur role model, harus bisa menenangkan, harus bisa membawa semangat menenangkan dari karyawan, di karyawan iya, di manajemen top level juga iya. Jadi emang HR kita ada di tengah-tengah. Dan kondisi seperti ini bukan kondisi yang nyaman, gimana kita bisa mencari untuk memudahkan manajemen dan juga tim dari sisi people. Jadi kalau ngomongin typical recruitment proses ini step-stepnya Bapak Ibu. Anyway, nanti kalau yang mau uh, ini kontennya nanti bisa kita share, nanti di akhir ada feedback form. Nanti feedback form edisi nanti kita share. Plus kita juga siapkan Paduan lengkap rekrutmen. Itu lengkap selengkap-lengkapnya. Bayar? No, kita kasih free. Karena kita memberikan informasi dulu. Karena ilmu itu, dimanapun ada kok, dengan kita semakin memberi, juga akan semakin mantap. tadi seperti Pak Sakti yang sebentar lagi akan, udah nggak sabar untuk sharing dengan kita. Ini dia, tipikal rekrutmen proses, mulai dari offering onboarding, resourcing, yang kita mau fokusin itu, di administration CV screening, ya lalu psychometric testing, ya ada yang bilang, Sebenarnya ngaruhnya seperti apa sih? Nah nanti boleh ditanyakan. Caranya aja kalau tadinya pakai Slideo. Kalau ngomongin Slideo, uh, ini ada lope-lope. Saya sambil baca komen. Terima kasih Bu Puput. Nih, kalau kalau mau ada pertanyaan biar gampang dan semua bisa lihat bisa di Slideo atau ini kita lagi test drive Bapak Ibu, mungkin nanti next kita pakai webinar. Nanti kita butuh feedback pastinya. Untuk sekarang kalau ada question boleh dimasukin ke grup chat aja. Jadi di bawah itu ada chat, dimasukin aja pertanyaannya. Jadi kita baca. Oke. Okay? Itu psychometric testing. Kita ngomongin personality, intelligence, dan apalagi sih. Oh dream talent, ada working values, ada culture assessment, ada people analytics, ada dream profile, macam macem, -macem. Dan Canggih banget, tapi mudah. Sampai interview HR dan user. Apa hubungannya? Perlu nggak sih tes personality? Nah, ini kita panggilkan pakarnya memang fokus khusus untuk di bidang psikologi dan bukan di bidang psikologi aja, saya juga memahami dan menyadari psikologi itu ya ranahnya, biasa S1 psikolo psikologi nah beliau ini justru sudah psikolog dan fokusnya memang di industri organization kita sama-sama membuat sebuah industri menjadi lebih nyaman, jadi lebih welting saya undang rekan saya partner saya buat diskus hal yang seperti ini kita undang Pak Sakti. Oh sebelum kita undang Pak Sakti, nanti Bapak Ibu akan belajar banyak hal-hal yang menarik. Monggo banget boleh di foto screen-nya, di capture. Nanti bisa di tag saya, at Victor Osman, Nanti bisa di tag. Nanti Pak Sakti post sendiri Instagramnya. Nanti @remaxion_id ya. Jadi kita tahu bagian mana sih yang seru nanti. Biar saya juga kita bisa saling kenal baik secara personal maupun secara profesional. Oke, kita undang Pak Sakti. Pak Sakti udah ready? Coba tes. Halo halo. Halo Pak Victor. Okay. Halo. -halo dan Pak Sakti, kita virtual tepuk tangan. Nih. Oh yang lain lagi mute, nggak bisa kedengeran. Saya aja mau silahkan. Thank you, thank you. Oke okay, Pak Victor, thank you banget sudah uh, ada di introduction-nya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang saya uh, fokus pada uh, I.O. Psikologi sebetulnya. Dan memang di sini uh, kita mau mencoba berbagi terkait dengan bagaimana melakukan asas penontonan sendiri. Nah, tadi saya samping Pak Pitor bahwa uh, request itu secara online itu sebenarnya hampir sama sama offline sendiri. Jadi memang ada sisi administrasi, testing uh, psikologis, dan ada interview. Nah, kita akan mulai di administrasi. Ini adalah administrasi seperti teman-teman tahu, apalagi HR ini sudah ahli banget di uh, screening proses ini yang pertama administrasi, kita ngomong tentang uh, early stage, jadi memang tahap paling awal, umumnya kita menggunakan uh, administrasi, jadi kita tahu dulu dari ribuan orang, mana sih yang capable secara skill dan kita pengen tahu nih kira-kira uh, demografinya cocok nggak sama kita, pengalamannya cocok nggak sama perusahaan kita baru nanti kita akan ngomongin uh, tentang testing psikologi, kalau memang sudah oke, okay. kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ngelakuin uh, psychometric testing atau test kalau di Indonesia biasanya dikatakannya. Ini tahap selanjutnya yang mana fungsinya itu yang paling utama menurut saya pribadi itu untuk bisa uh, mengukur secara objektif latent variabel atau latent atribut Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak kapak kalau nanti diobservasi. Dan berikutnya setelah itu tahap akhir, kalau kita nggak ngomongin assessment, nggak ngomongin FGD dan lain-lain, biasanya itu interview. Ini setelah kita tahu nih orangnya, oh cocok, coco tunggu ya, oke okay, tunggu ya, kita mau dalamin lagi nih kayak orang PDKT deh, kita mau ngobrolin lagi nah dari situ kita udah tahu nih, oke okay, uh, orangnya oke, okay, udah bagus, nanti kita interview nah, ada nggak sih hal-hal uh, yang menjadi penghambat di setiap segi proses? oh tentu ada, misalnya di administrasi, kita tahu bahwa di administrasi itu uh, kita akan lihat bahwa orang ini tuh uh, memberikan datanya bener nggak? ada facting nggak? Kemudian di psychological testing bisa jadi karena lama, habis costly juga, itu nggak dilakukan juga di interview. Yang paling sering terjadi adalah adanya subjektivitas dari sisi interview sendiri. Nah, jadi memang uh, setiap proses itu ada proses sebenarnya. Makanya uh, dari kami sendiri di psikologi biasanya, masing-masing uh, proses itu masing-masing metode itu uh, cancel each other, ini tak saling melengkapi ada minus ada plus minusnya di uh, handle sama proses lainnya dan seterusnya oke okay, boleh next lagi uh, deh oke okay. jadi memang uh, sebelum kita ngomongin dengan online sales kita harus dulu nih role nya dari masing-masing uh, proses itu apa jadi memang psychological itu menjadi sangat penting kenapa karena menurut saya itu menjadi satu kita bisa mengetahui secara mendalam itu informasi yang tindak di sih karena yang eh, saya sampaikan tadi, mungkul akan variabel Keduanya menjadi baseline. Kenapa sih tidak menjadi dasar untuk uh, interview atau menjadi apa namanya, masukan untuk interview, saya bilang ini menjadi baseline. Kenapa menjadi baseline? Karena kadang-kadang uh, kita nggak ngomong online, online testing nih, kita ngomongin tentang uh, tes biasa dulu aja. Misalkan ada salah satu perusahaan yang buka uh, lowongan untuk seribu orang dan lakuin tes untuk seribu orang. Bisa jadi salah satu dari seribu orang itu atau beberapa dari seribu orang itu bukanlah orang yang sebenarnya, itu terjadi juga di UN sebenarnya jadi ada jokinya, dan kenapa saya bilang sebagai baseline ujung-ujungnya ketika kita ngomongin uh, testing psikologi kita harus tahu nih, apakah benar hasil tes dari orang tersebut menggambarkan orang itu ketika di interview jadi menjadi baseline, apabila sesuai, oke okay, sudah cocok berarti dan itu bisa kita berdalam apabila tidak sesuai yang tadi ada joki atau dia mengelisinya tracking itu menjadi not juga bagi bapak dan ibu, kenapa menjadi note? karena uh, kita bisa lihat nih seriusan dalam mengisi kalau misalnya mereka saja sudah tidak uh, serius atau mereka juga sudah tidak uh, apa namanya memiliki integritas untuk mengisinya berarti kan bisa kita notif juga ini pantas nggak sih kita terima sebagai karyawan jadi saya akan mengatakan uh, lagi di awal bahwa kita akan back to basic lagi karena assessment online itu salah satu metode saja kita akan kembali lagi ke awal next lagi deh uh, Inilah kenapa uh, si kontes sendiri menjadi penting. Karena dari berbagai macam literatur dan saya ngobrol sendiri dengan teman-teman saya di industri 4.0 itu banyak sekali hal-hal uh, yang harus dilakukan di luar di Indonesia. Karena kenapa sih uh, bisa seperti itu? Karena terus berubah uh, tuntutan itu. Yang asalnya dia bekerja sebagai admin besok dia ditambahin lagi admin plus uh, admin, admin plus sosial media atau sosial media. Jadi saya rasa kalau misalnya kita bilang bahwa uh, orang itu apakah dibutuhkan uh, standar skill aja, skill lebih lagi terhadap technical uh, skill tapi bisa lebih konsep terhadap ability nya apakah orang itu memiliki kemampuan beyond dari job description yang diinginkan, tadi ada salah satu yang bagus sekali dari Saido itu dari Pak ini kalau nggak salah Pak Arifian ya? uh, Pak Alivian, jadi memang Uh, dia bertanya, bagaimana meningkatkan anggota tim yang notabene minim skill, sedangkan tentukan pekerjaan itu membutuhkan kemampuan yang high level nah ini akan kembali lagi seperti saya sampaikan tadi ujung-ujungnya kalau kita hanya lihat dari skill aja, dia hanya bertahan beberapa bulan aja ya karena kita lihat skill itu bukan net dan memang di industri 4.0 apalagi covid seperti ini mohon maaf nih mungkin ada uh, pengurangan karyawan dan harus dihandle oleh karyawan lain kebayang nggak kalau orang-orangnya tidak uh, capable jadi memang ujung-ujungnya Uh, cari orang uh, berdasarkan potensinya. Nah mungkin kalau nanti ada yang mau tanyakan langsung, bisa langsung ke Zoom group chat, karena saya langsung cek juga. Oke, okay. jadi uh, saat ini bagaimana sih uh, step dari psychometric test uh, pada poin ini? Boleh next lagi? Jadi memang kita ada dua nih, ada offline dan online. Kita lagi boleh uh, satis dari offline online. Kemarin kan juga salah satu seminar yang diisi oleh salah satunya Pak Urip juga beberapa uh, Api jadi asosiasi psikometrik Indonesia, dan ini menarik sekali. Jadi kita kita sendiri lagi transisi ke online, dan mau tidak mau ya memang harus ke online, karena memang sudah ada demand Bahkan di luar negeri sendiri, salah satunya kita beberapa kompetitor kita ada di UK dan US, itu memang semuanya teknologi base, jarang sekali ada paper dan pencil nah yang paling lebih menarik lagi semua datanya itu bisa dibaca bukan orang-orang psikologi tapi orang-orang non psikologi sehingga lebih cost efficient karena tidak butuhkan orang-orang psikologi untuk membacanya dan bisa lebih cepat dalam uh, melakukan prosesnya boleh nanya lagi deh oke, okay. so yang menjadi poin penting dari uh, online psychometric test itu adalah satu itu cloud-based system dia bisa dilakukan kapanpun dimanapun kedua compact dan akurat jadi Memang uh, lebih sedikit karena bisa uh, komputer adaptif test. test bisa diadaptifkan. Uh, uh, ketiga adalah easy access, karena bisa diakses mana saja, ya gampang untuk mengakses Dia nggak usah ada print lagi, nggak usah melakukan uh, apa namanya itu. Ketemuan lagi satu ruangan, dan memang menjadi poin penting adalah efisien sebenarnya Karena kalau bisa kita lihat, di sini ada tiga contoh saya berikan. Pertama adalah conventional test. Kedua adalah partial digital test. Dan ketiga adalah cloud test Dan kita bisa lihat dari konvensional uh, ini mulai dari persiapan seperti kita cek datanya ada atau enggak, dikirimkan kepada user uh, kapan tanggalnya hingga hasilnya bisa di itu ada beberapa proses oke, okay. uh, berikutnya partial digital, digitalized, digitalized test, itu ada Excel nah itu yang menarik adalah uh, walaupun prosesnya Excel tapi tetap itu paper pencil kemudian harus ada mesinnya sendiri untuk bisa membaca hasil tes nah mesinnya sendiri sangat mahal dan hasilnya juga bisa result-nya, tapi sayangnya tidak bisa digunakan kalau paper atau personnelnya habis dan tidak ada operatornya untuk menscandnya, itu terjadi masalah. Itu di salah satu perusahaan sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Nah nanti terkait dengan Mbak Gertia Maria untuk online apakah menutup bukan untuk apa serangan nanti akan saya coba bahas di slide-slide selanjutnya. Eh, okay. dia boleh next lagi saya jadi memang untuk saat ini tuh uh, menarik sekali sih perkembangan dari uh, si online ini sendiri jadi uh, bahkan di beberapa di luar negeri di itu beberapa komputer panas dan menggunakan gamified yang sangat game sekali jadi bener-bener nggak -bener kelihatan kayaknya ngelakuin tes jadi bener, -bener game, gamified itu yang terjadi di luar sebenarnya dan uh, yes, gimana Pak Victor? karena di slide ini kebetulan yang ditampilkan itu adalah tampilan dari talent dan menarik sekali kenapa karena memang dari beberapa voucher ada bilang gini. Sekarang kita nyari orang susah. Udah nyari orang susah, disuruh tes nanti dia pada nggak mau datang lagi. kan seperti itu. That's why kalau ngomongin Dream Talent seperti yang tadi saya jadikan, pasti saya akan berikan info yang terbaik adalah dengan Dream Talent kita kasihnya asik banget tampilannya. Bahkan kalau rekan-rekan cek ke dreamtalent.id itu ada bagiannya tanya bola kristal itu yang mau kita bawa ke US, jadi nanti kita bisa dalam bahasa Indonesia dan Inggris itu tampilannya asik dan menarik banget, tujuannya apa? biar untuk milenial, enggak hanya milenial, siapapun itu heads on bisa pakai, good news newsnya saat ini karena pandemi corona ini, orang-orang jadi semakin melek digital orang-orang yang tadinya tidak paham terkait online, pakai zoom sekarang juga udah udah mudah, tinggal klik-klik zoom-zoom aja zumba-zumba satu sama lain jadi saya tambahin itu aja. Mungkin takutnya nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ini tesnya di mana? Itu di Dream Talent. Tesnya gratis bayar. Tesnya free. Bisa diakses. Silahkan Pak Sakti lanjutkan. Oke, okay, thank you banget Pak Victor sudah nambahin. Jadi memang ujung-ujungnya tampilan itu jadi uh, penting. user expense itu menjadi penting. Uh, kenapa yang tadi disampaikan juga tidak ada kalau misalnya orang-orang juga nggak oke juga, orang-orang akan mahal jadi tidak engage ke dalam sistem sendiri kalau misalnya sekarang kan ada user experience, ada engagement nah itu memang benar sangat relate uh, sangat, uh, banget sih dengan saat ini oke okay. jadi memang ujung-ujungnya uh, user itu pengen sesuatu yang interaktif, yang bisa digunakan langsung, itu yang akan membedakan yang sangat membedakan antara paper on pencil dan juga Uh, online assessment ini sendiri. Oke, okay, next lagi. Nah, Sebelum kesana saya pengen tahu nih, kira-kira uh, purpose utama dari recruitment and selection itu apa sih? Mungkin bisa dijawab nih sama rekan-rekan sebelum kita masuk ke slide selanjutnya ya. Boleh di uh, chat? Jadi kita lagi test, test drive. Kalau ada yang bisa memberikan jawaban, boleh di chat. Atau kalau ada yang mau ngomong juga silahkan. Caranya bisa... Jadi nggak bisa angkat tangan, tapi bisa kasih jempol seperti itu. <laughs> Oke, okay. jadi monggo uh, di grup chat, kira-kira kalau misalnya menurut teman-teman itu, menurut Bapak Ibu sekalian, uh, tujuan utama dari recruitment selection itu apa sih? Ada dari Bapak Ibu. Hmm. Karena ini menjadi poin penting, poin penting uh, untuk kita masuk pada uh, poin ketahuin apa sih alat tes yang uh, Bapak Ibu pakai. Hmm. Oke. Okay mendapatkan calon saja yang terbaik dari source yang ada, ya. Yeah. Oke, okay, lagi? Oke, okay. mendapat kebutuhan. Oke, okay, satu lagi deh. Nanti okay, uh, satu lagi kita akan lanjut. Oke, okay. jadi memang secara umum dari tiga-tiganya itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa uh, kita membutuhkan orang terbaik untuk bisa mengisi suatu posisi. Terima kasih ke Pak Satria, Mbak Puput, sama Mbak Gracia, dan Mas uh, Lufri sendiri. Benar, mendapatkan kandidat terbaik, sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan job requirement sendiri. Nah, tapi sayangnya uh, tidak semua tes bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau bisa kita melakukan tes, uh, ada Bapak Ibu ada yang tahu di EFC atau IPTA nggak tesnya? Dan ada yang menggunakan di EIC nggak untuk melakukan tes uh, requirement? Uh, Sambil kita nunggu respon selama yes. uh, sedikit, Pak Sakti terkait di EIC, apakah bagus atau tidak? Mungkin nanti bisa dijawab Pak Sakti. Tapi poinnya adalah BISC itu bagus tapi sudah mau 100, satu abad nih, satu abad, karena udah mau 100 tahun yang lalu. MBTI bagus ga? Sangat terkenal. Mungkin ada beberapa rekan-rekan, termasuk rekan saya juga, yang mengambil sertifikasinya, yang bayarnya mahal, termasuk mahal, relatif mahal. Sambil yang lain boleh kasih input ya. Jadi tujuannya kita ngumpul di sini, sebelum nanti saya lanjut ke BISC MBTI, kita nggak cuma di satu grup WhatsApp, tapi kita bisa mengenal satu sama lain nih tapi kalau sekarang masih pada teks-teks ya nanti bisa uh, kita bisa ngobrol jadi satu tahu satu sama lain. Karena kalau di teks kan kadang-kadang nggak ada nadanya. Kalau di sini kita ber, bisa berkomunikasi. Kembali ke di ICMDTI. Ada satu Pak okay. ah, Sakti. Hmm. teman saya. Sesama milik bisnis, entrepreneur lah. Saya datang, kamu pakai apa teksnya? Kamu pakai apa bahasanya ya, saya mohon izin. Pakai apa? Oh, gua ada orang HR Oke, okay, orang HR-nya pakai apa? MBTI. Ah, ngapain pakai ya? Tentu saya menawarkan yang terbaik kan tadi itu. Ngapain pakai punya? Bayar. Enggak, hmm, orang TC gratis, reportnya bayar. Iya dan murah banget. Kualitasnya boleh dibandingkan udah dibandingin sama yang harganya jutaan rupiah, 4 juta, 5 juta. Enggak, enggak gratis. Boleh deh panggil orang HR-nya. orang HR-nya. Pas ditanya, "Tuh, kemarin kita mau rekrut satu. Mana catatan lihat hasilnya?" Pas dimasukin hasilnya, Ternyata dia ngetes dua kali. Kenapa tes dua kali? Oh iya Pak, biar kita tahu. Terus yang benar yang mana? Nah ini kembali dari sudut pandang psikologi nih. Kalau ternyata hasil yang disampaikan betul tidak betul, bisa dipercaya nggak hasilnya? Dan masih bisa digunakan. Sebelum nanti Pak Sakti sambil ngecek ya pertanyaan-pertanyaan. Boleh, boleh. boleh. Oke, okay, nanti saya akan jawab sekalian ya Pak Victor ya. Jadi memang uh, menarik sekali sih yang disampaikan oleh Pak Victor sendiri ini juga menjadi konsul saya sebagai seorang IOS psychologist juga Kembali tadi ke DIHC sebentar, jadi memang kenapa sih, uh, apa namanya itu, DIHC atau MBTI? saya rasa tidak tepat untuk digunakan dalam recruitment, gitu. Karena Uh, penggunaannya di recruitment itu, kita harus bisa membandingkan satu orang dengan orang lain. Pertama, itu yang paling penting adalah kita harus bisa membandingkan satu orang dengan orang lainnya. Kalau misalnya saya bilang, oh saya ada tiga orang kandidat, saya, Pak Victor, dan dia. Saya pengen tahu nih, siapa sih yang paling rajin. Kalau misalnya menggunakan DISC, boleh next slide Pak Victor? Uh, kalau menggunakan DISC, uh, kita akan bilang, oh saya yang paling rajin. Pak Victor bilang, Uh, Pak Victor yang paling rajin. Dia bilang dia yang paling rajin. Nah, isunya adalah itu karena dia memilih pakai Ipsative scale, pakai skala Ipsative dia itu yaudah, uh, dia akan bilang saya paling rajin, Pak Victor paling rajin, dia paling rajin. dia siapa yang paling rajin? Kita nggak akan pernah tahu. Karena nilainya tidak bisa diperbandingkan. Nah, ini isunya dengan DIH dan MBTI. Lebih parah lagi kalau MBTI sendiri, disampaikan oleh Pak Victor, tidak variabel di kita. Kenapa tidak variabel? Karena memang uh, Sekali, dua kali tes, tiga kali tes, bisa berubah-ubah hasilnya. Dan uh, dasar dari MBTI sendiri kan, memang yang bikinnya bukan orang psikolog juga. Ini bisa dibaca secara historiknya. Jadi, di Amerika sekalipun itu sudah dinilai oleh uh, legal sistemnya bahwa itu tidak bisa digunakan untuk recruitment, karena tidak valid dan tidak variable. dis bisa nggak untuk mengukur? Bisa, untuk menggambarkan, menggambarkan keperibadian. Tapi kalau misalnya dibilang mana yang paling rajin, karena dari s c ada tiga kan ada empat ada d ada e ada s dan ada c mana yang paling dominan mana yang paling penting nah itu akan sulit mengapa akan sulit karena yang saya kembali lagi nilainya didasarkan pada ipsatif scale yang mana Ipsative scale itu menilai mana yang menurutnya paling oke okay di dalam diri dia bukan dengan orang lain sedangkan kita membutuhkan normatif scale sehingga bisa dibandingkan antar orang nilainya nah mungkin balik lagi ke sebelumnya uh, dia sorry. Slide sebelumnya. Nah, jadi memang kita mau nggak mau harus mengetahui nih nilainya itu ada di persentase berapa sih. Nah, itu menjadi poin penting. Jadi, kalau misalnya teman-teman uh, Bapak-Ibu masih menggunakan kalau tolong dicek lagi, uh, dari DGSC itu untuk apa? Apakah untuk menggambarkan atau untuk membandingkan? Jika menggambarkan, ya bisa. Tapi jika untuk membandingkan, itu kurang tepat. Karena memang natural dari tasnya itu sendiri berbeda. Oke, okay. dia uh, uh, ya. boleh di-text lagi? Belum tunggu deh sebelum di-ini-in. saya tambahin sedikit. Nanti Bapak-Ibu saya share di grup chat ya. Nah, ini dia. Jadi boleh diakses itu link-nya. Bahkan nanti bisa lihat saya bikin video terkait stop MBTI di ISC. Wow, itu ada yang sedikit parah, ada yang sedikit tersinggung. Tujuannya sebenarnya baik. Seperti tadi Pak Sakti bilang, saya percaya padahal sakit saya juga discuss sama Pak Sakti Jadi bagus gak di Oh bagus Tapi tadi kembali mau tahu apa tadi disebutnya Pak Sakti kondisinya? Mau membandingkan atau menggambarkan? Mau membandingkan atau mau menggambarkan? Nanti ya. boleh di lagi tuh ya. Jadi memang kita harus tahu nih, harus tahu benar sebagai seorang HR kita tuh mengukur uh, Latten atribut itu apa, kita mau mengukur atribut itu apa kita nggak bisa uh, semena-mena, oke okay, kalau karena kita ngomongin personality, udah pakai DIC di aja jangan sampai seperti itu juga nah habis itu kalau misalnya kita ngomongin tentang yang tepat, ipsatif, itu apa sih? kira-kira ipsatif itu adalah uh, kita coba untuk mengukur hal-hal yang menjadi uh, hal paling penting dari suatu individu misalkan nilai-nilainya apa sih nilai-nilai diri yang paling penting satu keduanya misalkan uh, yang paling penting carry interest kalau misalnya teman-teman uh, atau ibu-ibu tahu tentang Holland, Riasek itu bisa menggunakan inisiatif karena lebih pada dirinya itu paling seneng, itu ngelakuin apa sih? Paling suka itu apa sih? Nah, itu tepat menggunakan inisiatif, tapi kalau tidak ya harusnya menggunakan normatif. Oke, okay, next lagi deh. Nah, uh, metode sorry, uh, nya juga stack itu kayak uh, kepentingan dari si... Uh, kepentingan dari si tesnya itu, kita bisa membagi menjadi dua. Tadi kita ngomongin sebelumnya, core-nya uh, dari dasar alat uh, tesnya menggunakan skala apa, kedua adalah steknya Apakah tes yang dilakukan itu low-stakes atau high-stakes? Kalau low-stakes itu, contohnya adalah uh, self-discovery, interest tes dan lain sebagainya. Kenapa menjadi low-stakes? Karena kalaupun dia ngelakuin itu, ya nggak ada low sama sekali. Sukses pun juga, ya biasa aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin high-stakes, itu tuh ada suatu uh, resiko kalau nggak sukses, misalkan recruitment selection, kalau misalnya dia nggak sukses di atas itu berarti dia tidak akan mendapatkan pekerjaan mapping dan assessment, dia tidak akan mendapatkan pekerjaan next lagi, ada ya? ah, saya tambahin sedikit nih, kalau di sini M berapa? mungkin bayangnya in mengaplikasikan, <tuk> ini gimana sih? mungkin beberapa ada yang udah paham sekali, tapi kalau dari sudut pandang bisnis, kalau buat saya, ini biar saya berbagi gambaran pemikirannya kalau memang itu high-stakes dalam artian kita harus gali lebih dalam lagi dengan di ISC yang 24 pertanyaan sorry saya bawa di ISC karena banyak yang pakai di ISC. it's good again tapi yang kita maunya sesuai dengan saat ini dengan 24 pertanyaan bisa dibawanya ke sejauh apa? belum lagi kalau yang sekarang kan banyak oh di ISC kita nggak usah yang license kita bisa pakai Excel atau yang masih manual Nah. Kalau betul-betul tadi ya seperti dikatakan Pak Sakti, recruitment, selection seperti apa? Gimana kalau nanti mau melakukan talent mapping? Dia cocok nggak ya di area kerja ini? Gimana kalau forecasting? Ini orang bagus banget, personality bagus, thinkingnya, nya IQ-nya bagus, working style, cara kerjanya bagus, culture-nya fit, sesuai. Di kita ngomongin culture seperti apa? Nah dia cocoknya itu di bidang kerja yang mana ya? Saya rasa rekan-rekan teman-teman dari HR, Pastinya banyak yang seperti itu. Biasa dari dari tim, dari manajemen, kita ada orang bagus nih. Pokoknya saya mau hire. Kalau dong, kamu cari tempat cocoknya dia di mana? Kenapa, Hai? Karena ini serius. Udah satu, udah pasti dia pembayarannya udah pasti juga premium. Jadi kita harus betul-betul di sana. Oke, okay, please lanjut Kak Titi. Dia ya, boleh next. Oke, okay, uh, thank you sama informasinya. Jadi, kedua adalah metodenya. Sebenarnya kita pakai metode mana sih? Ada 4 metode secara umum untuk melakukan online uh, testing sebenarnya. Gak cuma online test, tapi testing pada umumnya. Yang pertama adalah open mode, itu uh, tidak ada supervisi, aksesnya uh, mudah, dan tidak standarisasi Jadi, bisa mengerjakan test mana aja. Ada controlled mode, supervised mode, sama managed mode. Jadi, ini seperti kontinum yang paling kiri itu adalah, uh, sorry, kalau misalnya itu di kiri kiri ya. Yang paling kiri itu adalah, uh, yang paling... Uh, tidak ada supervisi atau tidak tersandarisasi yang paling kanan standarisasi. Yang management itu, yang paling kanan, itu biasanya itu adalah di uh, lingkup untuk uh, testing uh, tes seperti apa ya, biasanya. Tes-tes uh, laboratorium, karena memang banyak sekali pesan persyarat pesawatannya Jadi memang harus testing testingnya diatur, uh, iterasinya dan seterusnya Jadi memang kalau misalnya kita umum gunakan, itu adalah supervised mode jadi ada interaksinya kita ngasih tahu gimana cara mengisinya habis itu dibutuhkan oke okay, mulai atau itu enggak gitu dibutuhkan juga autorisasi-nya, habis itu kasih. namun yang menarik seperti ini uh, di luar sendiri itu sudah banyak sekali yang ngelakuin itu unsupervised internet testing jadi banyak sekali yang sudah ngelakuin dia high spec tapi unsupervised itu akan dijawab pertanyaan dari uh, Mbak Gracia ya tadi kalau nggak salah ya yang bilang untuk online test apakah tidak menutup kemungkinan melakukan curangan saya akan bahas di slide selanjutnya boleh deh di Mac uh, jadi memang kalau kita ngomongin recruitment itu terbagi dua sebenarnya untuk online test ini high spec unsupervised sama high spec supervised nah kalau misalnya kita ngomongin high spec supervised itu sebenarnya adalah uh, ada cloudnya disediakan uh, sediakan si peralatannya, komputernya, disediakan keuangannya, orang datang dan dia ngelakuin sih? jadi sebenarnya kayak paper and pencil dijadikan komputerized tapi dilakuin via online, jadi prosesnya online tapi uh, secara, caranya itu tetap, caranya itu cara paper and pencil jadi datang masukin uh, input, input uh, nomor dia gitu nomor ID nya habis login, abis itu mulai mengerjakan nah, Tanya, tanya yang kedua adalah uh, high-stack unsupervised test ini uh, sekarang banyak dilakukan di luar nih makanya kemarin menjadi uh, poin menarik di luar negeri sendiri itu sudah banyak sekali startup-startup uh, start yang start dilakukan ini juga ya makanya kalau misalnya dari Pak Victor sendiri tadi sampaikan bahwa uh, kompetitor kami sebenarnya di luar bukan di Hindu sebenarnya nah uh, high-stack unsupervised testing ini yang menjadi menarik adalah nggak ada uh, supervisinya jadi mereka bisa mengerjakan aja nggak uh, ada time, malu kasi lah kecewah juga. Nah tadi ditanya apakah ada kemungkinan untuk melakukan kecurangan, kalau misalnya biasa ya, aja ada kecurangan yang udah dibilang uh, ada jokinya apalagi dengan unsur supervised testing. Bahkan kalau kita ngomongin supervised testing pakai kamera dan lain sebagainya, berdasar penelitian di Australia tetap bisa dilakukan kecurangan. Makanya saya bilang dari awal bahwa ujung-ujungnya ketika kita ngelakuin uh, tes pakai test itu menjadi baseline, bukan menjadi hal yang paling utama gitu. itu adalah baseline jadi kita bisa tahu nih kira-kira dari orang itu sendiri, itu jujur jujuran, tidak dan hasilnya sesuai, atau tidak dengan interview atau nanti bisa aja kayak assessment lainnya, sedikit kasus dan lain, -lain sesuai, atau tidak mendukung atau enggak kalau enggak sesuai, ya bisa dilakuin misalnya high tech unsupervised internal testing karena costnya mahal, kalau bisa langsung datangkan, lakuin dulu lagi tes habis interview, kalau misalnya belum yakin langsung dilakuin lagi supervisi atau testing, jadi dirubah tuh si metodenya, dilakuinya salah dua kali, no problem juga jadi kalian mendapatkan, oh oke, okay. atau pertama itu dia nggak oke, okay, gue masih lagu nih, oke okay, datang ke sini kerja di depan saya, langsung no problem juga tapi isunya sekarang sedang ada COVID-19, apakah memungkinkan untuk mendatangkan uh, ratusan orang di dalam satu ruangan, kemudian dilakuin uh, supervisi atau testing, menurut saya agak tidak memungkinkan karena ini pada situasi yang tidak normal, situasi yang uh, kita tidak bisa foto ya memang ujung-ujungnya uh, kita bisa ngelapin unsupervised intertesting tapi balik lagi kita harus menggunakan ini sebagai baseline bukan sebagai uh, hasil yang utama next ya uh, dia uh, benar ya jadi di hmm. sini saya tambahin sedikit ah back to dulu, dulu sebenarnya ya oke okay. jadi di sini kalau saya tambahin ini sebenarnya menjawab oh ya yeah. silakan ya Bapak Ibu ya kalau ada komentar pertanyaan langsung di chat in aja. Saya cuma menambahkan dari sudut pandang bisnis. Karena biasanya kalau di awal-awal, pertama kali saya tahu personality test juga, oh untuk cabang-cabang di luar Jakarta, kalau kita bilang main office-nya di Jakarta, seperti saya, cabang-cabang luar Jakarta kan banyak. Biasanya yang dilakukan apa? Oh dipanggil datang ke Jakarta, dilakukan tes. Kalau bahasanya tadi Pak Sakti, berarti termasuk high stakes, betul ya Pak Sakti ya? High stakes tersebut. Cuman sekarang dengan satu COVID, dengan pandemi Corona, orang jadi semakin sadar, oh iya benar juga ya kalau saya undang jauh-jauh datang untuk hanya melakukan tes very costly kenapa tidak kita lakukan dengan high-stack tapi unsupervised dengan melakukan online tes di sana mereka bisa melakukan dari mana aja tapi tetap goalnya sama untuk bisa kita lakukan rekrutmen sesuai dengan memang kebutuhan kita nggak hanya job desk, tapi requirementnya yang kita sesuaikan. Itu yang menariknya, that's the beauty of internet. Selama dia punya gadget, selama dia punya akses internet. Oke, okay, please lanjut. Boleh next. Oke, okay, thank you. Uh, mungkin menjawab juga dari uh, Mbak Siana ya jadi uh, apa plus-plus penggunaan proctoring dalam online protes uh, proctoring ini yang saya pahamin itu sebagai supervisor mungkin ya jadi uh, kalau misalnya ada supervisornya apa sih ya pasti uh, ada kontrol lain kita bilang itu uh, superviser atau antropor pasti ada kontrol tambahan tapi isunya kalau misalnya memang tidak dilakukan di tempat sendiri ya memang di luar itu tetap ada uh, potensi untuk kecurangan jadi makanya saya bilang berkali-kali di sini uh, untuk saat ini uh, saya nggak, nggak, nggak bilang bahwa orang Indonesia jujur ya, tapi kadang kalau misalnya waktu kita di Singapura ngobrol sama orang Singapura ya, hal ini tidak jadi isu utama sebenarnya karena kita kasih link ya oke-oke okay -okay aja gitu memang banyak sekali yang jadi isu itu ketika kita masuk market Indonesia ini banyak sekali yang bilang ini ada video nggak? bisa dilihat nggak? bisa ini nggak? bisa itu nggak? gimana kita memastikan cheat atau tidak kalau misalnya orang itu niatnya emang mau cheat, ya pasti ujung-ujungnya akan menemukan cara untuk bisa uh, licik gitu nah jadi kalau misalnya bilang, proctoring itu gimana sama seperti uh, offline juga bisa mengurangi resiko, tapi tidak akan menghilangkan resiko sebenarnya. oke, saya akan lanjut ke berikutnya uh, boleh sebelumnya pasti uh, dia, sorry uh, ini yang menjadi penting uh, untuk teman-teman, memilih atas apapun, dan ini yang menarik adalah uh, ketika kita ngomongin tools itu tuh kayak uh, kita ngomongin uh, offline wine ini new bottle jadi tetap sama walaupun dia online atau bentuknya apapun, pun metode apapun ya tetap dasarnya adalah kita harus mengetahui apakah sudah tervalidasi atau sudah memiliki reliabilitas yang paling lucu adalah salah satu uh, teman saya menggunakan uh, online test di Indonesia Habis itu dia dibilang oh tenang aja bu pak kita uh, menggunakan DSC atau kita menggunakan si uh, aduh saya lupa lagi namanya yang ada hit of itu oh tapi kostik tapi kostik tapi versi kami sendiri dia bilang jadi jadi memang sesuai dengan dengan tapi kostiknya pertama legalnya gimana itu kan sama aja kayak nyontek berubah dikit bahasanya Satu. keduanya juga yang menjadi isunya adalah kalaupun dia uh, berubah kan harus dites ulang oke okay, dong enggaknya, normalnya juga pasti berubah ada satu bukan satu kata ya, Tony satu satu kata dalam kalimat yang berubah pun juga itu harus diulang karena mungkin pemaknaan orang akan berubah. Jadi agak lucu kalau misalnya ada salah satu provider bilang bahwa ya udah kita menggunakan modifikasi dari alat tes itu kan menjadi tidak memiliki integrasi itu pun yang menjadi poin penting legalnya gimana sih sebenarnya? Saya nah, sebenarnya agak sedih sebagai IO psikologis kalau misalnya ada orang psikologi lagi yang menggunakan alat tes tidak izin ke yang lain ke yang punyanya gitu itu itu melanggar kode etik sebenarnya nah keduanya itu yang saya sampaikan tadi mas akti ya, tergelitik sekalian mau tahu dari rekan-rekan di sini yang hadir boleh tahu nggak masih ada nggak yang pakai grafis nah Baum Wartex, seperti itu dok itu itu salah satu hal yang paling masih, masih pakai grafis ya berarti ya Bu Enda Lestari ya. Wah, Respondasi. kalau yang gini nih nah, ngajak perang dunia ya, Pak Victor sebenarnya Pak Victor. <laughs> <laughs> Pendebatan panjang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti dari Mas Hafiz <laughs> menurut mana, psikologis psikologisnya seperti apa, dari psikolog. Oke, okay. nah, oke. Okay. Kalau dari nah, saya, ini sedikit aja nih. Tolong nanti dikonfirmasi betul enggaknya atau bisa ditambahkan. Bu Gracia Maria sudah enggak, Bu Dina masih. Oke, okay. nanti yang lain boleh kasih komen ya. Intinya cuma kita memperlihatkan sudut pandang yang baru, kalau masih pakai grafis, dulu, dulu banget saya, mungkin 20-20an tahun yang lalu, waktu saya pertama dites, suruh gambar, gambar pohon, kan gitu, gambar orang. Oh dengan polosnya kita masih gambar. Itu belum zamannya internet tuh, nanti dikonfirmasi ya Pak Sakti. Tapi sekarang, pas saya sudah mungkin 10 tahunan yang lalu, udah lebih pinter. Saya cari ke toko buku favorit Anda sekalian, gitu kan yang huruf awalannya G, kita nggak sebut merek, jadi ke Gramedia, oh ya itu dia. Ada udah satu tempat, saya sempat foto nih, tapi saya nggak sempat tampilkan sekarang, nanti next time saya bisa tampilkan bakal di grup. Full satu rak, namanya sukses di kotes apa kalau tidak salah. Nah itu udah dikasih tahu caranya, kalau mau bikin pohon harus yang besar. Bahkan sekarang pun kalau di-share kalau ada nanti beberapa yang tahu, oh mesti gede ya, akarnya mesti yang kuat-kuat ya. Daunnya mesti lebat harus ada buahnya. Itu mencerminkannya orang penuh berklimat segala macam. Poinnya seperti ini. Kalau sudah ada contekan, ya, gimana? Kenapa Anda masih mau spend, kita-kita nih sebagai orang HR masih mau spend waktu untuk ngetes. Apa hanya untuk secara SOP atau tidak? Kenapa enggak sebagai HR menjadi bisnis partner mengatakan, Pak kita stop, kita udah enggak melakukan itu. Karena satu, ternyata pada saat melakukan itu kita harus ada super, supervisi, proctoring tadi kalau bahasa dari Bu Fianna. Proctoring itu kalau dihitung-hitung cost per hire-nya lumayan loh. Satu bulan salary, setiap hari dia mesti menjaga 8 jam, biasanya kan lama tuh, tes personality, cost berapa? Mendingan sebagai HR business partner tujuannya kita mau naikkan mindset dari HR kita bareng-bareng sama-sama, ada apa kita bisa sampaikan kita jadi bisnis partner. Pak, seperti ini. Ini bisa saving post seperti ini. Lebih baik kita seperti ini. Wah, itu pasti amazing banget. Happy banget partner. Tapi kembali lagi ke Pak Sakti terkait grafis, boleh dikasih infonya nih, kalau dari Bu Viana, grafis juga lebih sesuai peruntukannya untuk setting klinis. Nah, ini bahasa psikolog banget nih. Mungkin Bu Viana, silakan. Oke, okay. okay, jadi ini mohon maaf sebelumnya ya. Ini disclaimer dari saya nih. karena Soalnya kalau misalnya saya bilang berdasar profesi nanti ujung-ujungnya perang dunia Kamu. saya bilang Bukan tadi. Bukan <laughs> berdasarkan berdasarkan krisa opini saya ya. Oke. Okay. Okay. Profesi-nya Ios I psychologist. <laughs> Oke. Okay. Thank you, mbak Victor. Jadi kalau misalnya saya pribadi eh, saya tipe orang yang pasti melihat prediktif atau tidaknya alat ukur tersebut. Nah, memang banyak penelitian yang menyampaikan bahwa eh alat ukur grafis itu hanya 0,0 0,06 Uh, poin untuk bisa memprediksi uh, kinerja. Jadi kalau misalnya bilang dari sisi statistik aja, saya udah last word. Nah itu sisi statistik tuh, yang kita ngomongin bahwa psikologi itu pasti ujung ujungnya statistik tuh. Uh, muncul ke layar kedua, saya akan bilang nih kalau misalnya saya waktu uh, waktu saya kuliah, kebetulan uh, ngambil profesi di UI, saya ngobrol sama dosen A, dosen B, dosen C itu beda-beda dengan stimulus yang sama waktu ngobrol tentang grafis ini grafis ini maknanya apa sih? saya ngobrol ke dosen A, dosen B, dosen C beda-beda. Jadi pertanyaannya adalah ini kalau misalnya kita gitu kan sama aja kayak ekskluatif kan, beda beda orang ya beda pemaknaan, beda subjektivitas ya. Jadi saya rasa kedua aja udah ada udah ada banyak subjektivitas sana. Dan tambahlah satu lagi. Dan terakhir adalah ketika dia digunakan di, di setting uh, setting kerja, apalagi sekarang sudah banyak sekali cara mengerjakannya Apakah masih dinilai aktif untuk menggambarkan ke orang? Saya merasa tidak juga gitu kan, karena memang sekarang kita udah ngomongin tentang uh, AI, udah ngomongin tentang gimana caranya kita bisa ada decision making support system gitu, yang semuanya harus tidak pada angka. Agak susah untuk melihat gambar yang kita harus tahu, oh ini bener gak sih dia penekanannya gimana? Gambarnya kesannya seperti apa yang harus kita lihat langsung gitu. Uh, agak susah bertanggung itu. Jadi menurut saya pribadi ya memang uh, sudah tidak efektif lagi sih untuk uh, untuk apa menggunakan grafis. Dan ini yang paling menarik, ketika saya waktu itu tahun 2014, atau 2015 saya lupa lagi, uh, saya kedatangan salah satu tamu dari Astra, Interestation yang Fakriko bilang, memang luar biasa sekali Astra nih. Dia menciptain alat tes yang pada saat itu, itu udah bagus banget alat tesnya. Dan saya tanya, nah, kenapa tidak menggunakan alat tes untuk segrafis? Jawabannya mirip dengan yang saya sampaikan, tapi isu terpenting adalah bagaimana saya bisa tahu orang itu dari gambar itu memprediksi kinonya itu tidak. Nah, jadi memang ujung-ujungnya kalau kita ngomongin sekarang ya, sekarang yang semua based by data, analytics, ya apapun yang harus dilakukan harus bisa diprediksi itu sendiri. Dan saya grafis uh, menurut data dan saya pribadi saya itu tidak bisa atau kurang bisa memprediksi itu Gitu sih. Tapi tunggu ada kan. Di aja kalau ngomongin grafis ya seru. Jadi kalau saya tanya nih, jadi rekomendasi nya tetap dipakai enggak sih sebenarnya? Kalau saya sih tidak kayak kalau saya nah, ya. Karena ada yang mau pakai, harusnya bagaimana gitu loh. Ada plus poinnya enggak? Okay. Kan nggak usah pakai saving waktu atau gimana tuh. Oke, okay. ya. uh, semua pasti kan ada pro sebenarnya. Kan? Hmm. Uh, memang benar yang disampaikan oleh nanti ada juga bahwa oh, memang ditentukan untuk klinis. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya orang ini tuh memiliki kecenderungan klinis atau tidak dan itu sebenarnya bagus kalau misalnya kita ngomongin orang ini bisa kinerja secara optimal nggak? kalau kena stres gimana? nah tapi, ini ada tapi ini mungkin di, di ISC, di MBTI itu tidak cover tapi kebetulan uh, yang sekarang lagi in banget adalah big five itu ada salah satu dimensi namanya neurotis yang kita bisa lihat orang ini punya kecenderungan untuk satu, apakah hmm. dia itu anxiety-nya tinggi atau tidak kedua orang itu vulnerability-nya atau dia itu front sama apa namanya itu perubahan-perubahan yang mendadak front tidak seneng atau tidak selanjutnya dia itu memiliki self-esteem atau uh, kalau bercerita lagi self-conscience itu yang bagus atau enggak jadi kalau dia merasa tuh saya sering ngasih kayak diomongin orang saya nggak pede ini dan lain sebagainya itu bisa cover sebenarnya jadi kalau misalnya kita ngomongin klinis di salah satu big five pun juga neurotism sudah ada dan itu yang yang memang kenapa kita memilih uh, apa teori effect, karena bisa meng itu jadi yeah. kalau tadi bilang uh, klinis, bisa yeah. ya, tapi harus bahwa klinis itu harus dipakai dan diinterpretasikan oleh psikolog, bukan saat ini psikologi yang sering terjadi karena psikolog aja, senior psikolog, itu sudah uh, harus punya jam terbang, bahkan saya pribadi saya akuin, saya gak ahli di uh, grafis, karena saya tidak mendalami, dan uh, saya ngerasa bahwa uh, tidak worth it mendalamin, mohon maaf nih karena memang tadi berbeda-beda subjektivitas itu, jadi memang ujung-ujungnya kalau mau dilakukan mau lakukan. Tapi poin pertama adalah lakukan dengan orang yang kompeten. Kedua memang kalau mau mengubah hal-hal terkait dengan faktor klinis, faktor klinis. saya gini, karena sebenarnya saya juga bukan jadi host. Mungkin next kita pasti akan lakukan ini lagi. Kita nanti minta yang positif. Mungkin nanti nextnya Dea ini kita minta jadi host. Jadi kalau host nanti di akhir harusnya mengkalkulasi apa nih gambarannya. Jadi kalau saya mendingan dari Pak Sakti yang sebagai narasumber ngomong, langsung saya lengkapin aja Jadi rekan-rekan bisa langsung lihat dari sudut pandang yang lebih asik lebih lengkap lagi. Kalau ya. oh, tadi saya sedikit pulang berarti satu, saya senang nih tadi diangkat Big Five personality. Karena memang itu yang lagi in dan itu memang yang digunakan di Dream Talent itu sendiri dari Big Five. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Big Five, boleh di komen juga. Ini seru juga tapi Big Five-nya yang seperti apa? Itu juga menarik. Tadi kita ngomong neurotism bisa digunakan enggak? Kadang-kadang kan interpretasinya yang pertama. Jadi kalau dibilang jadi masih perlu pakai grafis enggak? Kalau saya sih suka ber uh, kita bilang kalau dulu kita punya sepeda roda tiga, sekarang udah sepeda roda dua, mau dipakai roda tiga lagi boleh aja sebenarnya untuk nostalgia mungkin ya Pak Sakti ya. Cuman kalau sudah tercover dengan sepeda kalau tujuannya mau sampai tujuan yang sama Why not? Yang pertama. Yang kedua, tadi itu terkait S1 psikologi dan psikolog. Nah ini mungkin nanti kita bisa bahas di momen yang lain sebenarnya Pak Sakti. Saya juga undang bapak-bapak, ibu-ibu juga dari yang HR, saya yakin setiap orang punya skill, kemampuannya masing-masing, monggo banget kita bisa sharing seperti ini. Saya yakin ada beberapa tuh kepengen banget mengeluarkan dari pikirannya dan sebenarnya banyak dibutuhkan oleh yang datang di sini. Kita buka dengan tangan dan hati yang terbuka. Silakan kita share, kita diskusi bersama. Okay. jangan sampai tapi yang kemarin ada yang dokter psikologi atau apa gitu lah deh, yang sempat hot kan? Nah, itu menarik terkait profesi. Oke, okay, kembali thank you, tadi nah, ada pertanyaan menarik juga di paparkan nih, terkait dengan B5 kan uh, dari Mbak Fiona kata betul itu komprehensif sampai turunnya sampai kompetensi. Nah ini hati-hati juga sebenarnya karena kalau kompetensi kita harus melihatnya dengan menggunakan KSAO, knowledge, and others ada beberapa juga klien kami yang tiba-tiba iya nih saya menggunakan salah satu provider uh, dia bilang sampai kompetensi tapi kok bisa sampai kompetensi karena setahu klien kami kompetensi itu harus diukur dengan KSAO. Karena memang kalau saya pribadi menggunakan uh, frameworknya bahwa kompetensi itu knowledge, skill, ability, and others. Jadi balik lagi, karena di five itu ada personality, ya ujung-ujungnya adalah others sebenarnya Jadi uh, apakah bisa sampai kompetensi? Kalau ditanyakan lagi pada providernya, apakah dia ukur KSA-nya juga? Knowledge, skill, dan ability-nya juga hingga bisa sampai kompetensi? Itu pertanyaannya sih. Makanya saya bilang di awal kan uh, bahwa kita uh, mendasar dulu nih, kita harus tahu role-nya dari psychometric apa-apa. Uh, Bapak-Ibu bisa cek untuk googling psikotest dan diklik nih, ini juga terkait dengan uh, tadi, kalau misalnya kita gunain alat-alat tes -alat yang konvensional pasti akan banyak sekali cara mengisinya yang sekarang apa sih yang banyak banget Yes udah pasti, kemudian WhatsApp udah pasti uh, TQ, dikit udah pasti gitu kan nah, makanya uh, coba cari alat-alat tes alat yang bisa digunakan yang belum umum yang ada. Kenapa? Karena itu akan minimalisir uh, leak dari uh, item itu. Minimal ya kalau misalnya dari, uh, dari kami udah pasti mau ngabot selalu update gitu. Itulah kenapa kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka bikin alates sendiri karena memang uh, untuk ngurangin leak itu ketika udah go to internet pasti ada umur Entah berapa bulan, berapa minggu itu harus diganti alat ala atau itemnya harus diganti. Next thing, uh, dia. Nah, jadi kalau kita ngomongin oke dia next lagi oke jadi kalau misalnya kita ngomongin screening proses dan cara online assessment pasti administrasi itu banyak sekali toolsnya entah itu ada job sheet entah itu ada job b digital, itu ada email atau bahkan yang paling simpel itu bukan email kita bisa tahu orang itu udah kirim apa sih udah sampai sejauh mana prosesnya itu paling sibuk itu menggunakan email dan kedua saya konversinya pasti kita akan ngomongin tentang apa Pfizer yang kita pakai, kalau di luar itu ada QT di Indonesia Talent dan kita harus tahu nih kira-kira uh, kebutuhannya apa yang saya bilang tadi kalau emang recruitment, dia ya, aslinya di ISC, ya harus kenapa menggunakan di ISC? mungkin dia ada argumen lain yang berbeda dengan saya tapi kalau saya sih tetap uh, back to basic, tetap go bukunya apa sih, dari bukunya apa yang diomongin gitu cara dasarnya apa, terakhir kita interview Uh, dari kami sendiri gunain whatsapp sama zoom untuk interview saat ini entah itu untuk head atau untuk obrol biasa gantung bedanya apa sih gitu kan kalau emang uh, formal kita biasanya zoom tapi kalau bisa internship ya biasanya cuma whatsapp aja Nah, kenapa ketiga hal ini nah, saya sampaikan karena ujung-ujungnya ada perbedaan berdasar nggak? udah banyak perbedaan berdasar hanya metodenya aja apalagi kita udah 2 bulan nih kalau nggak salah uh, from home jadi mulai sudah terbiasa menggunakan alat Uh, tools ini dan bahkan untuk kerja pun masih biasa. Makanya tadi saya bilang di awal kita kita ngomongin tentang administrasi testing ujung ujungnya, kita harus check secara observasi dari interview dari Zoom atau WhatsApp. Kita pengen tahu nih orang ini bener nggak sih? Oke okay. sesuai nggak sih sama uh, CV-nya? Sesuai nggak sih sama testing ini? Dan uh, yang paling penting ketika itu kita konfirmasi, makanya saya bilang bahwa kita menjadi baseline ke testing itu, baseline untuk, untuk itu jadi best line untuk kecil gitu jadi metodologinya aja yang berubah tapi secara dasar uh, tidak berubah sih dari saya sih sampai segitu sih Pak Victor oke okay. thank you Ti karena saya rasa juga uh, kalau tadi ya boleh next Book nah, your company make your own psychometric test ini jadi sebuah topik lagi yang menarik nanti kalau yang ada pengen topik apa di bawah yang belum selesai nanti kita bahas lagi lain waktu cuman ini kita call dulu terkait membuat psikometrik test benernya udah ada kita kasih tahu caranya apa harus pakai dream talent? nggak usah tapi kalau ada yang lebih baik ya pasti pakainya dream talent kan bahasanya seperti itu kalau di saya tapi di sudut pandang lain tadi saya jawab di oh Bianti Witiara Kodijat ya Sorry, ini private. Tapi sama, is okay. nanyanya boleh dielaborasi kembali apa itu Big Five? Pertanyaannya private nih. Mungkin karena kepencet. Tapi sebenarnya maksudnya dielaborasi Big Five itu seperti apa? Nanti, rekan-rekan akan isi feedback form, kita akan kasih link untuk panduan lengkap di dalamnya. Bahkan saya kasih link Youtube di sini. Ini salah satu cara paling mudah untuk menjelaskan, kurang lebih 6, 6 menit kalau nggak salah ditonton itu tidak hanya menjelaskan big five itu apa, tapi menjelaskan DISC, menjelaskan MBTI dan big five itu sendiri. Jadi kalau di IC menggolongkan dengan empat bagian, MBTI dan dengan big five. Tapi kalau mau ditambahkan silakan. Dari Pak Sakti saya sambil saya cek ke slideo dan untuk Bapak Ibu semua silakan jika ada pertanyaan atau diskusi monggo dilanjutkan. Oke, okay, sip, thank you. Pertambahan Uh, Nggak ada sih Pak Victor, mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan uh, mau gue di slide atau tadi sampe kan di grupnya sehingga kita juga bisa open discussion Oke kita buat slideo dari slideo ada nih Oke ya saya mau tes sharing screen Oke Jadi again sekarang rekan HR semua, kita akan, kita harap kita bisa ketemu lagi nanti next, kita membahas topik-topik yang lain dan kita juga membuka kesempatan kalau ada yang mau kita share bareng-bareng, wah itu oke banget. Kenapa ini saatnya kita menentukan legacy, kita memberikan legacy nih. Pembelajaran ya ilmu itu ujung-ujungnya, pengalaman selama di HR industry handling people seperti apa. Nanti akan ada topik-topik yang menarik lagi, tapi kita mulai dari pintu awalnya dulu seperti apa? Saya mau share screen. Oke. Okay. Uh, mana tadi? Nah, sudah bisa lihat? Mana contohnya? Oke, okay, tapi ini ada yang salah dan nanyin dari Mbak Diana terkait sama requirement utama sasetan adalah simulasi dan salah satunya adalah sesi diskusi nah ini kan ada katanya ada uh, keterbatasan secara koneksi, nah akan tambahin lagi sih namanya sekarang ini semuanya ada keterbatasan dan data yang diperoleh mau sempurna nggak, ujung-ujungnya akan sempurna semuanya nggak akan dan kita harus bisa confirm apakah kita mau ke, -ke dengan uh, untuk online tapi putus-putus atau kita mau koneksinya kita drop in jadi nggak ada video kita cuma dengar aja nih karena kan ujung-ujungnya kita pengen tahu dinamikanya kan, tidak cuma sebatas observasi kita pengen tahu dinamikanya, dan itu bisa menggunakan zoom kita dengarkan aja, oh ini orang ini siapa, tapi kita bisa minta ke dia sebelum ngomong kasih tahu ya namanya siapa ya, karena takutnya kan sama-sama siapa yang ngomong kan oh saya sakti, saya mau bicarakan apa, oke okay, bilang nah jadi saya rasa Mbak Viana kalau misalnya dibilang bilang, apakah memungkinkan memungkinkan, dia zoom memungkinkan, tapi pasti ada yang sesuatu yang kita korbankan mungkin observasinya, mungkin ada berapa yang tidak tercatat. Nah, menurut saya masih bisa, tapi pertimbangannya ada data yang kita Itu sih Mbak Fianna. semoga menjawab. Oke, okay, thank you. Nanti, nah ini ada pertanyaan dari atas nama Alithian, ini bisa lihat semua screennya, jadi kita open di sini. Karena memang, belum jawab, saya share dikit, kalau determination kita ada culture yang tadi saya bilang, saya di Astra itu Lekat banget dengan namanya catur Dharma Astra. Nah, kita mau bawa spirit tapi sesuai dengan culture yang dibawa di Dream Action, ada culture-nya namanya CITA, CITA i -T -A, Dream itu sendiri. Kalau dari tadi kita sharingkan hal ini dengan data karena kita mau ada E-impact-nya, dan T-Trust, Integrity. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, karena zaman sekarang hati-hati Bapak Ibu banyak yang memberikan solusi-solusi online, karena cuma mau mengejar timingnya doang momentumnya tapi kalau dengan dream action, dream talentnya berbeda kita 3 tahun develop dengan tujuan memang niatan kita mau membantu tidak hanya penyedia kerja, tapi juga pencari kerja, nah ini menjawab yang terakhir nih cara dapat kerjaan cepat di saat pandemi kalau ngomongin kerjaannya cepat itu bisa dicari di web-web seperti melakukan freelancing, oh itu banyak Pokoknya sekarang ini kondisi seperti ini, selama memang kita mau berusaha, itu terbuka lebar. Banyak banget itu, tinggal google freelancing, itu banyak deh, web-webnya banyak-banyak banget sekali, bisa dilakukan dari situ. Atau ya dari Whatsapp group, ada apa yang bisa saya bantu. Atau kalau mau menggunakan sistem seperti Dream Talent, bisa. Cuma harus ikutin flow-nya. Ngerjain dulu personality test, free. Silahkan kerjakan, jadi tahu seperti apa, get the feeling. Anyway, kita akan segera launching yang terbaru lagi. Tapi sekarang silahkan kerjakan dulu, nanti akan jauh lebih keren lagi, amazing lagi. Dikerjakan, semuanya, aduh saya ngerjain ini kepalanya panas. Oh ya, memang tujuannya seperti itu. Mungkin anda-anda anda paham BHR di Setelah dikerjakan, dapat Kamu itu seperti apa ya? Ada feedback, oh ternyata saya seperti ini. Tidak hanya di situ, nanti akan di cross -check secara culture fit dan juga job fit. Nah, itu yang menarik, dengan pekerjaan yang sesuai. Tapi saya tidak akan bilang cepat, karena kalau kayak gitu kan lebih dari perusahaan. Memang lebih cepat, karena kita udah kasih scoring, kamu memang cocok nih. Tetap aja, nanti harus adanya HR interview dan user interview, untuk memastikan. That's why, kembali lagi pada saat pengerjakan, pastikan this is the real you. Karena you're going to discover yourself. jadi kita ini lebih kurangnya seperti apa sih? makanya kita mau membantu tidak hanya penyedia kerja tapi juga mencari kerja kalau itu menjawab cara dapat kerjaan cepat di saat pandemi ini kalau yang saat ini kamu pastinya sekarang ikut mendengarkan nanti boleh konteks saya secara private ada kelebihan apa, what you can do saya dengan senang hati, ayo kita bisa bikin apa yuk silahkan aja, meskipun secara working from home ya WFR Nah, itu nanti topik yang lain lagi. Gimana caranya e, melakukan team management pada saat working from home. Efektifnya biar seperti apa. Karena Dream sendiri, kalau kita, kita emang udah menyediakan hal seperti itu. Bahkan sudah dites mulai dari hari Jumat, kalau sudah selesai OKR-nya, kita nggak KPI lagi, tapi objektif key result kita pakai Scrum, kalau yang familiar dengan Scrum, atau Kanban, kita gabungin jadi namanya scrumban jadi kita lakukan Kaizen setiap harinya. Nah ini ke bawah nih dari Astra ya nih. Kaizen itu dari Astra Internasional. Saya pegang terakhir saya di Development Audit dan Risk Manager. Setelah itu saya keluar, yaitu dia mau uh, personal career lah. Tiap orang berbeda. Itu tadi jawaban pertama ya. Untuk webinar sudah daftar, untuk aksesnya gimana? Iya memang aksesnya tidak kita langsung kasih tahu langsung. Tapi kita masukin di grup jadi enak nanti bisa ngobrol-ngobrol. Dan di grup seperti yang saya sudah sempat bilang Dea, harusnya Dea sudah sampaikan. Nanti nggak usah nanya, Pak, boleh nggak, Bu Dea, boleh nggak kalau saya mau share informasi ini, webinar? Uh, silahkan banget. Selama itu free. Oke? Okay? Selama itu free dan memberikan nilai tambah dan manfaat, dan lingkungnya HR. Bisa memberikan informasi ilmu yang bagus deh. Boleh-boleh aja. Tapi kalau info lowongan kerja, Daripada di post di grup, masih ada stepnya lagi, orang mesti nanti ke email, orang mesti bikin CV, resume, formatnya beda. Kemudian langsung aja, suruh kerjain dream balance nanti setelah ini di akhir, saya kasih akses semuanya langsung untuk bisa free trial, free 14 hari, untuk get the feeling. Jadi nanti kita aktivasi di mulai hari Senin, karena kan besok sudah weekend, jadi Senin lagi seru-serunya, nanti dia bisa bantu untuk nanti onboarding gimana sih rasanya job posting untuk di Dream Talent? Jadi nanti nggak usah kasih gambar-gambar lagi, tinggal kasih link orang ngeliat wah oh, ini saya tertarik, tinggal diklik apply datanya masuk dan data yang masuk tidak seperti di platform yang sangat saat ini besar banget job itu kan ada yang belakangnya straight, ada yang belakangnya DB, saya akun itu besar banget kita lagi ongoing ingin kerjasama dengan mereka kita jadi filternya tidak seperti itu. Banyak datang nanti pertanyaannya problem muncul lagi, Pak. Yang apply banyak nih, ratusan ribuan orang. Saya taunya yang cocok yang mana. Nah, Dream Talent, membantu hal itu udah ada scoring ya. Nanti sambil Pak Sakti jawab yang di atas nanti saya siapkan bisa saya jaringkan terkait hal itu. Oke, apakah tips agar tetap menjaga kualitas rekrutmen di tengah pandemi? Nah, ini mungkin boleh ditambahkan dari Pak Sakti. Oke, okay, thank you, uh, Pak Victor. Uh, jadi, memang uh, sama, seperti seperti biasa juga. Uh, tetap uh, proses, sih, sebenarnya sesimpel itu aja, sih. Ya, jadi, uh, tetap melakukan prosedur seperti biasa, tetap proses. Tapi, memang yang jadi isu ada beberapa, kan, yang tidak bisa dia langsung. Nah, itu memang harus disproses uh, uh, via video call, yang memungkinkan untuk bisa, kayak dia uh, video call semuanya, kayak dia uh, menjawab atau menjelaskan dengan uh, di-upload video itu di oke okay juga, Itu bisa digantikan beberapa hal yang tidak bisa tetap buka dengan video rekaman atau video data langsung, itu satu yang bisa dikasih tahu. Tadi disampaikan juga dengan Mbak Viana, uh, mungkin kalau misalnya salah satu tahapan itu ada center, nah kita harus kontromin di mana caranya kita bisa mendapatkan data optimal yang menjadi prioritas, kalau saya kalau misalnya di diskusi uh, atau FGD, saya prioritasnya bukan observasinya kalau saya pribadi, tapi lebih pada dinamika timnya bagaimana, jadi itu yang saya prioritaskan dulu datanya yang saya harus baru nanti data-data berikutnya, jadi ujung-ujungnya adalah prioritas mana data yang ingin diperoleh dan kalau bisa uh, mulai menggunakan yang saya sampaikan disampaikan, jadi tahu nih kira-kira di pin point dari beberapa proses recruitment, sebenarnya paling penting itu prosesnya mana sih dan itu yang untuk bisa menjaga si uh, apa namanya kualitas dan prosesnya menjadi lebih, lebih singkat juga, itu kalau misalnya untuk nomor dua, untuk nomor satu, gimana ini menikmati akurat tim, ini sudah saya jawab sebelumnya memang kalau misalnya di perusahaan, apalagi kita mau hire sebagai karyawan tetap, itu requirement lebih banyak biasanya kan, nah itu yang harus dimaksud dari awal karena kalau waktu ini, uh, tidak hanya memiliki skill, tapi memiliki potensi Nah, potensi ini yang sebenarnya, yang saya bilang di industri PowerPoint, lebih penting karena semua terus berubah dan ikutannya akan semakin tinggi kalau orang itu memiliki, memiliki kemampuan intelijensinya tinggi. Contohnya, karena memang kemampuan intelijensinya itu berkontribusi pada tinggi terhadap kinerja seseorang. Nah, itu sebenarnya menjadi prediktor penting, yaitu bisa memiliki kinerja yang baik atau tidak. Namun, perlu diingat, kinerja yang penting, sorry. Uh, intelligence yang tinggi juga harus ditunjang juga dengan sifat atau personality. Oke, okay. karena kita tidak pernah dapat satu nih yang istilahnya uh, ini banget Like banget deh, ya. Oke, pintu banget skillnya oke okay, okay banget, tapi personality-nya nggak banget. Nah, itu akan menjadi sebuah uh, not juga buat teman-teman bahwa uh, intelligence bagus, dia bisa berani sekiranya, tapi ketika dia bekerja sama dengan orang, dia mencoba untuk... Uh, apa namanya tuh, bisa berkomunikasi dengan orang lain atau berhubung dengan orang oke okay, tidak. Nah kebetulan kami juga sedang mengembangkan uh, salah satu alat ukur yang bisa memprediksi itu, ya kerjasama dengan hati Itu saya paling praktik dari, dari saya. Jadi tambahan lagi dari Pak Sakti, sambil disiapkan ada pertanyaan Pak kan, Sakti di chatting, boleh dicek, oh. ya, di dengan Pak atas nama Pak Yusuf Budi. Jadi kita memang lagi ongoing process mau bekerja sama dengan ILO, International Labour Organization, di mana terkait employability. Nah itu menjadi keyword pentingnya. Dan pastinya kalau memang yang sudah on-board, akan terus dapat update, dapat update lagi, dan seterusnya. Jadi thank you untuk jawabannya dari Pak Sakti. Pertanyaan dari Bu Amelia, Berry Life, tadi sudah dijawab, jaga kualitas rekrutmen seperti apa bagaimana dari Pak Alifian meningkatkan anggota tim yang notabene minim skill, sedangkan teman, -teman pekerjaan itu juga sudah dijawab tapi nanti sambil Pak Zafi menjawab Pak Yusuf Budi yang oh, tadi... Pak Yusuf Budi kayaknya nggak ada di Pak Victor di saya, mungkin privately oh, juga oh ini privately iya sebentar ya mungkin bisa dikasih link-nya aja Pak Victor untuk yang ini slido jadi bisa dijawab iya nih. Bapak Ibu boleh dimasukkan ke slide DTT satu. Nah, Pak Yusuf, saya ingin positif uh, to everyone ya, karena kadang-kadang kita tuhnya itu ada tuhnya ke saya atau to everyone. Kalau ke everyone bisa dilihat semuanya. Jadi anak kita saling belajar bersama lain. Kalau yang okay. benar, benar thank you Pak Yusuf. Nah, udah bisa. Ah bisa yeah. okay. ini, ini menarik sih, ujung-ujungnya uh, sama seperti kita ngomongin tentang uh, salah satu dari Einstein juga kalau misalnya orang itu ini saya menjawab untuk kenapa mengerjakan, uh, bagaimana kondisi yang paling tepat untuk orang mengerjakan psikotest ini saya akan menjawab uh, yang uh, pernah disampaikan oleh Einstein kalau misalnya kita ada beberapa ada monyet, ada zebra, sama ada ikan di semua pohon, mana yang paling tepat jawabannya pasti monyet, karena memang kalian di situ nah sendiri dilahirkan beda-beda nih, ada yang bikin Tik kondisinya itu malam-malam, siang-siang, atau pagi-pagi. Nah, itu berbeda-beda juga. Jadi, kalau ditanya, apakah uh, kondisi yang paling baik, yang pasti yang sama semua orang itu, udah makan, itu udah pasti. Udah istirahat cukup, udah pasti juga. Tapi kapan? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Itulah kenapa uh, waktu kita bikin deadline uh, sendiri, kita unsupervised dan bisa dilakukan kapan aja, bahkan di WSKS sekalipun, karena memang kondisi orang atau nyamannya orang bekerja itu beda-beda. Dan kalau tanggung jawab, yang paling jelas, yang paling sama sama orang, istirahat dan makanan yang cukup, tapi kapannya atau di mananya ya itu serahkan sama orang lagi sih pak. That's Dan bisa nggak berbeda-beda? Ya tentu bisa, kalau tadi kita biasa kerjaan malam-malam, disuruh kerjaan itu di lagi kan masih ngantuk. Nah, contohnya kayak gitu, dan pasti beda hasilnya. Itu sih pak Victor. Thank you, sambil saya ngelihat media nih, nih. Jadi kita ada share link, Linknya nanti boleh dibuka buat ngasih ini sebenarnya mau akses ke sini. Yang tadi linknya ya, stop menggunakan MBTI dan DISC Tadi menjawab pertanyaan tadi terkait Big Five kan. Jadi ini kalau ada informasi bagus nggak disiarikan tuh kalau buat saya personal tuh kayaknya dosa gitu. Nah kalau ada yang bermanfaat kita share. Asal tidak ada udang di balik batu gitu kan. Kita mau very open. Karena trust integrity yang penting karena kita mau long lasting relationship. Ini videonya, nanti bisa ditonton tinggal di play. Jadi contohnya kalau kita play sticker, stop menggunakan MBTI. Sifat-sifat manusia. Yes, sifat-sifat manusia. Effort that seharusnya proper. masuk rumah sakit jiwa. Nah, loh. Coba kita bandingkan. OCEAN dan Big 5 dari Nah, OCEAN itu Big 5, Bapak Ibu. Jadi Big 5 yang tadi itu Big 5 itu OCEAN. Tadi neurotism yang disebutkan Pak Sakti ya M nya itu neurotism, O-nya openness di sini jelas sekali. Nanti kalau nanya masih saya dong data validnya perbandingannya seperti apa ini kita ngomong baik data, silahkan aja. Alat tesnya udah ada belum? Ini yang tadi Bapak Ibu yang memakai DSC ini bisa dilihat di sini dengan jelas. Jadi kita yuk sama-sama kita daripada kita ngebahas yang tidak ada datanya kita ngebahasin yang awal-awal, mendingan kita sama-sama bahas sesuatu yang seru nih. Karena kita ngomongin people, saya rasa semuanya sama-sama people antusias. Nah kalau big five itu seperti apa? Nah ini dia nih, flow-nya. Sampai sini ada yang mau ditambahin mungkin, dari Pak Sakti? Oh, ke mute ya? dari saya pribadi enggak ini Pak Victor mungkin bisa dijawab aja karena nanti bisa jadi institusnya lebih aneh juga. Nanti bisa kalau ada pertanyaan langsung aja disampaikan lagi sebelum nanti kita mengakhiri sesi yang seru ini yang amazing thank you banget udah ketemu ini saya tampilkan aja Ocean oh, mengerti Anda big five apa aja sih tuh nah ini yang saya seru banget ketemu sebuah kita tes baik ini bukan Jim Carrey ya tapi maksudnya Jim Carrey yang mereka sebagai komedian dan American Psycho, American Psycho itu kan true story. Ternyata pada saat dicek, dua-duanya ENTJ. ENTJ itu salah satu label dalam Big Five. Dodonya ENTJ yang satu jadi komedian, yang satu lagi jadi serial killer. Kan serem. Kalau misalkan kita butuh nih penyemangat, kita harus rekrut sales nih yang penyemangat. Kita harus rekrut manajemen yang bisa memberikan semangat yang komedian. Eh, ternyata serial killer. Killer kan cukup menyeramkan. Ya, Ocean, kita bisa cek itu. Ini cukup keras, MBTI sudah mati tapi kita ada data-datanya. Silahkan kita bisa speak by data Bapak Ibu. DIC tidak prediktif, deep as ocean. Jadi disebutkan Big Five personality itu deep as ocean. Jadi dalam banget. Dan nanti dicek ya, referensinya silahkan. Linknya saya sudah kasih kok. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, kita mau selesaikan. Nanti bisa akses dreamtalent.id pesan sponsor karena powered by Dream Action Nanti bisa langsung klik di sini. Kalau untuk pencari kerja bisa langsung mulai quiz free. Kalau untuk perusahaan bisa klik perusahaan. Kita loading. Kalau mau cepat via WhatsApp di bawah ya, ada tinggal klik WhatsApp nanti langsung connect ke WhatsApp. Oke nanti ini tinggal dibaca aja di internet. Nanti kalau mau login, jadi bisa tahu kalau tadi pertanyaannya dari Slido meningkatkan skillnya gimana? Kalau saya bisa beli, bisa bilang kalau dulu kan banyak menyalahkan HR, tapi kan saya juga orang HR, saya tahu. Justru kita lihat, tolong di assess dulu, cek dulu dia ada di level apa dan dia bisa ditingkatkan sampai tingkatnya mana kita tahu itunya dulu, cara meningkatkan skill banyak macam. sekarang lagi ramai prakerja online ujung-ujungnya ya kita bisa tes apakah itu sesuai atau enggak nanti bisa login, ini contohnya ya ini kalau bapak ibu yang mau register tinggal klik daftar dulu ini nanti bisa masuk ini company-company nya Cuman yang ditampilkan di sini itu saya tampilkan karena kita masih membantu untuk onboarding. Jadi saya masih menjadi bagian dari company. Nanti akan kita bantu culture assessment free, lakukan culture assessment, lengkapin info profil perusahaan, nanti di sini centang udah ada di level mana sampai akhirnya bisa job posting. Nanti lakukan tes. Ini nanti kita akan rencana kita lakukan jadi jauh lebih mudah lagi. Kalau untuk personal bisa nggak Nih lagi work from home, saya mau tahu kepribadian diri saya. Kan katanya gratis. Bisa. Langsung diklik aja di profilku. Ini profil saya sebagai seorang Victor Osman. Personal. Jadi dibuka, nanti bisa lihat hasil-hasilnya. This result nih hasilnya kayak gimana ya? Nanti kita tampilkan bahkan untuk Um, kita sebutnya persona tipe-tipe personality jadi seru, oh saya tipenya seperti si A oh saya tipenya seperti si seperti siapa ya kalau saya ya ini Bapak, ibu bisa cari sendiri, ini dia oh kalau saya kebetulan yang tadi Jim Carrey top 3 persona, kita nggak satu tapi kita tampilkan tiga saya seperti Jim Carrey oh kamu itu penuh dengan emosi positif Benjamin Franklin Hidup membuat jadwal, jadi kita mesti sesuai dengan jadwal. Benjamin, kamu, kamu itu berarti saya, saya gabungannya ini bisa dapatkan free. Silahkan, nanti bisa kita pandu step by step -nya. sampai nanti bisa download report yang modelnya PDF, mau diprint juga silahkan. Hasil tesnya macam-macam, tapi memang untuk beberapa poin pada saat hasil tes ini dia lagi loading. Karena ini, saya tes kita belum go premium. Itu untuk orang, dia mesti go premium dulu. Oke, saya stop share, dikembalikan lagi. Oke, jadi untuk Bapak Ibu, thank you. Ini untuk kita hari ini. Dan nanti nextnya kita sarankan kita bisa kembali lagi, kita bisa share-share lagi hal yang menarik, hal yang positif, apapun itu. Tapi kita mulai dari how to recruit from home 101 ini. Tips and guide for online assessment. Nanti sebentar ini, oh metode ini bisa dipakai untuk recruit guru khusus. Oke, nanti kita sampai jawab situ ya. Thank you Pak Yusuf Budi. Eh, saya jawab dulu deh, biar nggak penasaran Pak Darmanto kemarin ini. Apakah metode ini bisa dipakai untuk rekrut guru kursus? Definitely. Karena untuk guru kursus kan ada traits, ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki. Kalau di Big Five itu detail dan jelas banget. Saya nggak mau tampilkan di sini, tapi nanti di lain waktu, tenang aja. Nanti kalau yang penasaran, kita akan adakan sesi khusus untuk yang tertarik terkait Dream Talent. Jadi kalau sini kan kita ngomongnya secara general, mau pakai dream talent boleh, mau pakai yang lain juga boleh. Tapi kalau ada yang paling baik saat ini, dan akan terus menjadi terus lebih baik memperbaiki diri, Kaizen tadi dream talent, kenapa enggak dipakai. Untuk rekrut guru, pasti bisa banget. Dan yang belum dapat kerja, bisa dicek itu langsung ke dream talent kasih teman teman ya. Bahkan nggak cuma dicek, cocok enggak guru tersebut, tapi dicek, sesuai enggak culture-nya sama perusahaan. Karena yang saya pengalaman sebagai entrepreneur, personality bagus, uh, very good banget. IQ pinter. Eh ternyata kok gaya kerjanya beda ya? Gaya kerja itu maksudnya ada yang kebut semalam sama yang mempersiapkan, kan itu dua hal yang berbeda. Jadi kita cek juga itu juga. Belum cukup lagi, kita cek culture assessment-nya. sesuai nggak ya? Jadi itu semua ada, mungkin bisa didapatkan. Anyway, semuanya ini masuk ke dalam grup WhatsApp, namanya Dream Talent Talk. Monggo, silahkan di-share. Ada nilai-nilai positif setelah ini, bisa langsung saya ketik di bit.ly. Jadi, sama masih linknya untuk memudahkan take action. Nanti ada satu bagian yang namanya feedback form. Nanti Bapak Ibu tolong isi feedback formnya ya. Nanti dia... Kalau sekarang diakses belum muncul, nanti dia akan aktifkan, akan mengingatkan Bapak Ibu lagi. Tolong diisi feedback form nya Tujuannya apa? Biar sama-sama kita bisa uh, berbagi, kita bisa sama-sama. Nanti di akhir, saya juga pengen tambahkan: ada nggak keinginan Bapak Ibu untuk bisa berbagi? Mungkin nanti kali ini, Pak Sakti, nanti mungkin Nextnya Bu Grace, Nextnya Pak Yusuf, Nextnya Bu Amelia, Nextnya Pak Darmanto, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian ya nanti ada feedback format, tolong diisi, nanti di situ kita kasih panduan lengkap, itu bisa nggak cuma ngebaca, tenang, karena kita jaman now, ada visualisasinya yang asik banget deh jadi di mata itu nyaman, enak enak sekali feel goodnya, kita nambah ilmu pengetahuan dulu oke sebelum saya tutup, dari Pak Sakti ada tambahan lagi? nggak ada ini nggak ada-ada ya, tapi big five berarti maksudnya ya Oke, okay. dari saya, Victor Osman, saya ucapkan terima kasih. Dia juga thank you, nanti next time dia yang gue jadi host nih, untuk udah ngebantu mengumpulkan Bapak-Ibu semuanya, how to recruit from home one one tips and guide for online assessment. Nanti kita ketemu lagi lain waktu. Thank you semuanya untuk Bapak-Ibu yang sudah menyempatkan waktu. Kalau ada feedback, masukkan. Monggo, inget di foto, di tag, saya, saya masukin ya. Da, da, da, da, da. Oh, saya saya privately ya? Salah ya? Saya juga... Nah, bit.ly slash action. Kalau Instagram saya, slash Victor Osman. Jadi, add Victor Osman. Ini pas nanti mau ditulis, bisa ditulis. Instagram dot, add dreamaction dot id. Ya, biar yang lain juga mendapatkan insight-nya apa sih yang didapat, kita juga mau tahu. Terima kasih untuk feedback positifnya. Thank you so much. Sampai jumpa lagi. Happy weekend. Meskipun sebenarnya udah berasanya weekend terus. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, menunggu momen-momen untuk berbuka. Selamat berbuka puasa. Dan semuanya stay safe, stay healthy, and stay set. Oke? Okay? Thank you so much dari saya. Thank you to Sakti for sharing. Saya udah nanti yang lain bisa untuk sharing semuanya. Thank you. Bye bye, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you ya. Ini saya tetap live. Saya, enggak, saya tidak akan live. Saya akan biarkan dulu. Siapa tahu yang ada mau kasih dicat, mau di pos post apa dulu. Silakan nanti. Silakan nanti bisa live masing-masing satu persatu. Oke, okay. thank you semuanya. Oh, ini dia. Materi boleh di-share apa? Boleh, boleh, boleh, boleh sekali. Nanti kita akan share, makanya diisi dulu feedback formnya, jadi saya kembali lagi. Mau tahu materinya nanti kita share, diisi feedback formnya, nanti di ada bagian paling bawah. Mau nggak kalau di-share materinya? Nanti ditulis saja. nanti kita share. Bahkan kita share di grup kalau perlu. Tapi janganlah kalau di grup nanti takutnya tidak ada yang... Kepengen, jadi kalau yang kepengen nanti di feedback form aja, feedback form diisi nanti kita kasih cara untuk kita sharekan. Ya, nanti paling cepat nanti kita share hari ini, kalau bisa. Paling cepat nanti daya ya, daya ya. Tapi mungkin realistisnya nanti di hari Senin ya. Oke, Bapak-Ibu. Thank you menjawab ya, Bu Puput ya. Thank you untuk feedback positifnya.